Jangan dekat, atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari. Pengganti dirimu, namun hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi? Apa jauh dari hangat tentang Aku terlalu cinta dia Aku terlalu cinta dia